Baiklah prasahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita ke kabar pertama ada unggahan spesial dari Ayah Kejara Di akun pribadinya yang kejora mengunggah sebuah postingan Naruto sahabat ya tentunya yang sudah bangun tidur dan semalam ninep di rumah hijai Wow luar biasa sahabat ya tentunya bakal ada kejutan yang akan diberikan Tentunya salah satunya dari Dedek Lesti untuk acara ulang tahun Abang Bilar Persahabatnya pasti meriah dan service membuat kita pas semakin bahagia Dan lompok singkat tersebut juga, ya Kejora menuliskan sebuah kalimat caption Persahabatnya, selamat pagi Itulah tentunya caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Banyak sekali respon hingga dibaca komentar oleh para fans Yakni dari akun lens Larkin dari 01 mengatakan Assalamualaikum, ayat ayah kejora pagi juga Sehat-sehat bersama keluarga besar, amin Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Novriani19 mengatakan utung ngendong di rumah Akia Uto katanya. Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan di pagi hari ini Mudah-mudahan ada kejutan Langsung dari Dede Alasti Untuk acara ulang tahunnya Abang Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada suatu kebanggaan untuk kita semua, para fans. Lesla Lovers, wars, last tentunya sudah terkenal hingga mancanegara, para sahabat ya, dan mendunia. Salah satunya tentunya terkenal di filipura, para sahabat ya, ada sebuah tentunya kalimat. Selamat pagi, saya Philip Korea. Ini adalah video unboxing tombol perak yang akan saya tunjukkan hari ini. Luar biasa bersahabat ya untuk Leslar Lovers. Tentunya berterima kasih kepada Leslar. Tentunya kita semakin bangga dan bahagia mengidolakan Dedek Lesti dan Rizky Dilar. Unggahan tersebut juga telah diunggah oleh akun virus Leslar. Bu Fir juga menuliskan sebuah kalimat caption persahabat Ya disitu tertuliskan Masya Allah Alhamdulillah berkah ya buat semua Leslar lovers, lesty lovers terkenal sampai Korea mendunia Luar biasa persahabat ya Ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Bahwa Leslar bukan fans abal-abal tentunya sudah mendunia Ini bentuk kebanggaan untuk kita semua Selanjutnya, kita lihat juga prasabat ya. Ini adalah momen spesial di Cianjur luar biasa, calon pengantin dari mempelai wanita, sungguh mempesona prasabat ya, aura-aura dari calon pengantin sudah selalu bersinar setiap hari di raut wajah. Di raut wajahnya dedek Lesti Kejoan luar biasa, mudah-mudahan saja tentunya dedek Lesti di selalu diberikan kesehatan. Berikutnya, para Persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan momen spesial yang mana tentunya momen ketika Dici anjur penampilan Rizky Billar menuai banyak sekali pujian Persahabat ya. Memakai kacamata hitam yang tentunya membuat para emak-emak Leslar meleleh bahagia melihatnya luar biasa Persahabat ya. Yang 15 jam lagi akan berulang tahun, kita doakan Persahabat yang terbaik untuk idola kesayangan kita ini Rizky Billar. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga unggahan selanjutnya. Ini momen ketika di kolam, para sahabat ya, Dedek Lesti langsung pegang erat Rizky bila perhatikan tangannya Dedek Lesti ya. Wah, kayaknya mau terjatuh, langsung pegangan kepada calon suaminya Dedek Lesti. Luar biasa kebersamaan. Tentunya dari mereka berdua buat kita semakin bangga dan bahagia. Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Direktur Lanslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Pegangan yang erat deh, entar jatuh loh mimi jadi obatnya nyamuk baik Wow, cute <gif> dude bersahabat ya komentarnya Mudah-mudahan saja ada kejutan yang tentunya membuat kita semakin bahagia Berikutnya bersahabat kita lihat juga momen spesial ketika di vlognya Dede Lesti dan Rizky Bilar Di rumahnya Bang Bilar, momen-momen spesial ini yang kita inginkan Selalu bersama, selalu terlihat bahagia dan tentunya selalu terlihat nyaman keduanya Berikutnya para sahabat kita lihat juga di unggahan historinya Papa Daniel baru saja mengunggah Tentunya kiriman dari fans untuk ulang tahunnya Abang Bilar Sebuah kalimat ucapan, HBD hey, Abang B, semoga sukses, sehat, dan lancar acaranya Amin, luar biasa para sahabat, ya Dukungan, doa, dan serta support untuk Lesti Bilar Dari fans sungguh luar biasa, ini yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Berikutnya persahabat ya kiriman karangan bunga juga ditunjukkan tentunya di rumah abang Bila ada sebuah kalimat ucapan juga selamat tentunya buat Rizky Bilar anak bungsu Papa Daniel yang lupa di follow wow <laughs> ada kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Daniel ini papan bunga ucapin selamat ulang tahun buat Rizky Bilar atau mau minta follow wow <laughs> memang luar biasa persahabat ya kegesrekan dari fans juga. Menular Mazhabat ya. Kita lihat selanjutnya ucapan dari Les Lovers Indonesia untuk ulang tahunnya Bang Bilar. Luar biasa, tentunya sudah penuh di rumah Rizky Bilar papan nama untuk ucapan happy birthday buat Rizky Bilar yang berulang tahun sahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran untuk acara Pernikahan dari idola kesaingan kita Mudah-mudahan ada kabar baik dan kita masih menunggu kejutan Dan tentunya space yang akan diberikan oleh Dede Alasdi kepada Rizky Bilar Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Mungkin ini informasi di pagi hari ini Bersahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh